wih mantap enggak apa kita sabar dulu aja bro wih kenal lagi wih waduh rejeki malam ini bro mantap assalamualaikum bro broku balik lagi sama gue seperti biasanya gue main di pola shot 138 hari ini gue nyoba depo 500.000 kita pakai bet 4800 dulu oke okay? habis ini kita naikin bro ke enam ribu naiknya di situ oke okay? oh ya untuk kalian semua jangan lupa main di pola slot satu udah pasti profitnya, Bro. Kita naikin dulu oke, okay. 6.000. Turbo spin. Ayo Princess kasih tahu. Mantap. Pasti dikasih scatter kita. Wii mayan mayan mayan mana petirmu Wih, ayo tambah tambah tambah kasih petir wih mantap enggak apa kita sabar dulu aja bro Uh, langsung dikasih bro sketcher bro Ayang, selamat selamat. Wih, main empat kali. Uh, ditambah lagi dua Bro. Ya, lumayan lah. Wih, bintang, Bro. Kali 10. Wih, maya, nice. Tambah lagi pinjet. wih mantap ditambahin 8 10 kali bro ayo Pringers sekali besarnya keluarin semua wih kena lagi wih waduh Duh, rezeki malam ini bro Mantap, sensasional! 600.000 Pasti pecah lagi nih, bro Wih, mantap-mantap Kena lagi dong, petirnya dong Wih, dikasih lagi Wih, sensasional lagi bro, mantap Bisa satu spin, semoga dikasih lagi. Aduh, nggak apa Wih mantap, langsung naik satu juta bro. Oke okay, oke, okay. cukup cukup videonya. Oke okay, bro, kayaknya udah cukup sampai sini dulu. Besok kita lanjut lagi bro. Oke okay, terima kasih untuk semua yang udah nonton dari awal video ya bro. Oke okay, thank you bro.